Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba drone DJI Mavic 2 Air ya yang basic. E, saya kebetulan dapat harga khusus ya. Cuman 8 juta setengah, harusnya 10 juta 500 nih. Super beruntung guys. Ini saya lokasinya di Lembur Sorangan ya, guys. piraku di Lembur Batu, rumah tuh. Kebeneran rada caang ya. Yuk. yuk ah, kurang tes. Nah ini nih, desa cincin, kampung Lebakwangi, guys. Tuh, ima sehat, haji Soeharna, ini hejo, teh, Bisa yang apal mah, gitu. Kebetulan ada yang lagi nebang pohon, guys. Bapak-bapak, tuh, nyadarin ada eh, super smooth guys. Harga mau bisa enggak bobodo guys. Nah, ini ke mode bird eyes atau panon manu men bahasa Sunda namanya. Nah, sekarang kita lebih jauh lagi guys nerbanginnya sekitar 300 meteran lah aya. Tuh guys ke arah perumahan Jingga. Ada juga yang lagi tandur sebelah pojok kiri atas itu dekat rumah si depok guys saya tata ini masih Baron sah ya baturan lembur gitu nah kali ini saya akan mencoba fitur yang lainnya e, namanya mode roket di video guys jadi mode ini si kameranya fokus ke bawah 90 derajat Lalu meluncur ke atas dengan jarak yang kita tentukan Misalkan saya akan tentukan jarak paling atasnya 40 meter Ini dia contoh videonya Nah kali ini saya akan coba ke arah Samsat Soreang guys Yuk ah Mungkin segitu saja review singkat tentang penerbangan drone DJI Mavic Air 2 yang lokasinya di cincin tempat saya berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.